Pada kali ini, kita akan melihat bahagian anggota pertama kita di dalam kita mengeluarkan huruf-huruf bahasa Arab. Iaitu rongga mulut. Hmm, okay. Yang saya maksudkan dengan rongga mulut adalah bahagian dalam mulut kita. Ia sebenarnya tidak mengeluarkan bunyi yang khusus ataupun tempat yang khusus terkena sesuatu. Tidak. Dia cuma bahagian di dalam mulut kita. Huruf-huruf yang keluar daripada rongga mulut ini adalah huruf alif yang kosong wau wow yang kosong dan juga ya yang kosong. Okey, yang saya maksudkan dengan alif wau wow dan juga ya yang kosong ini adalah alif wau wow, ya yang tidak ada baris. Kalau kita lihat dalam Quran kita, kita akan dapat lihat alif wau wow dan juga ya yang tak ada baris ditulis di dalam Quran ini. Ini membawa erti huruf-huruf tersebut tujuannya adalah untuk memanjangkan bacaan kita ataupun seperti kita faham seolah-olah seperti vowels. Ha, dia memanjangkan bacaan kita. Okey, kita ambil contoh alif yang kosong. Sebagai contoh perkataan qa hmm, perkataan qa ni alifnya tu qaf alif yang kosong dan juga lam qa kita akan dengar bunyi a itu yang kita nak ha, itu makhraj rongga mulut kedua wau yang kosong seperti perkataan qula sekali lagi eh, kita sebut qula kita dengar bunyi u okey qula yang ketiga ya yang kosong seperti perkataan qila kita akan dengar bunyi, i, qi lah. So, qa lah, qu lah, dan juga qi lah. Inilah antara ataupun huruf-huruf yang kita sebutkan di dalam rongga mulut kita. Alif yang kosong, wau yang kosong, dan juga ya yang kosong. Huruf-huruf kita panggil sebagai huruf mad.